Kita akan sambut kehadiran dari adinda tercinta, Witri dan Daniel. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan bagi saya bisa berumah, tangga, menikah, menjadi keluarga seperti keluarga Nasaret Yesus. Bunda Maria dan Yosem dan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara saya, kakak saya, Mbak Yanti, Mbak Dewi, dan adik saya, Nugroho, serta bule yang setia menemani kamu, setia menemani saya di sini. Dan saya mengucap syukur kepada keluarga-keluarga yang lain yang telah mendukung dan mensupport acaranya dari sakramen pernikahan sampai pemberkatan pernikahan harapan saya semoga di pernikahan ini menjadi pernikahan yang langgeng awet sampai tua menjadi pernikahan yang diberkati Allah saya ucapkan terima kasih juga untuk suami saya yang tersayang, yang imut, yang lucu, ya, karena dukungannya, supportnya, cintanya, sehingga hidup saya menjadi lebih bahagia dan lebih merasakan seperti wanita sejati. Ya, happy wedding, happy wedding buat kakakku yang tercinta dan tersayang ya <laughs> Selamat menikah dan menempuh hidup baru Semoga kalian dapat cari, uh, dapat ngomongan, cepet dapat ngomongan Hidup bahagia, makmur Happy wedding buat Pak Fikri, Mas Daniel, dan Mbak Wiwi, dan Mas Devi. Selamat menempuh hidup baru, semoga jadi keluarga, Jadi keluarga yang, yang bahagia, bahagia panjang, panjang sampai pakai nenek cepat dapat gendong